Jumpa lagi bersama saya Doni. apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, jangan lupa ya untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Dan di rumah penampai kali ini kita akan melihat salah satu pasar ikan yang berada di Kota Maomere, tepatnya di pinggir pantai di Jalan Motoda, tentunya di Kota Maomere. Dan pasar ini selalu ramai di pagi hari, apalagi di hari Minggu akan terasa lebih ramai lagi. Nah, seperti apa suasana pasar ikan yang berada di Kota Maomere ini? Ini dia, liputannya. Mereka Kabupaten Sika merupakan daerah yang memiliki lautan yang sangat luas Sehingga menyimpan kekayaan laut yang melimpah Salah satu simbol Tugu di Maomere juga menggambarkan kekayaan laut tersebut Yakni Tugu Ikan Tuna Dan di rumparan -rumpa kali ini kita akan melihat salah satu pasar ikan yang berada di kota Maomere Tepatnya di pertokohan bawah Jalan Maotoda, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur Pasar ikan ini selalu ramai setiap paginya, namun akan terasa lebih ramai di hari Minggu atau hari libur. Pasar ikan ini dimulai pada pukul 5.30 pagi hingga menjelang siang. Nah, bagi pencinta sunrise juga bisa menikmati sunrise yang perlahan muncul sambil berbelanja. Di pasar ikan ini juga terdapat banyak penjual penjualnya, ada dari masyarakat sekitar, wuring, pemanas serta tempat lainnya. Di pasar ikan ini juga kita bisa menjumpai ikan ikan segar karena langsung diturunkan dari kapal kapal nelayan yang bersandar kapal kapal nelayan yang bersandar dari pulau-pulau sekitar seperti pulau besar, pemana, dan pulau-pulau lainnya Banyak jenis ikan yang bisa kita jumpai di pasar ikan ini, dan jenisnya bervariasi serta ukurannya juga bervariasi. Ada yang ikan-ikan kecil hingga ikan berukuran besar. Nah, bagi teman-teman yang suka tawar-menawar dalam membeli, wajib berbelanja di sini. Dan juga ikan-ikan di sini yang dibeli dari sini juga bisa langsung dipotong oleh penjualnya sesuai permintaan Anda. Matahari semakin tinggi, suasana pasar ini semakin ramai Banyak juga mobil-mobil box mengantri untuk mengisi box-boxnya Yang nantinya box-box ikan ini akan dijual keluar kota Maomere Seperti Ende, Larantuka, Nagekeo, dan daerah-daerah lainnya Nah, selain menjual ikan, untuk teman-teman yang lapar pada saat berbelanja, jangan khawatir Di sini juga terdapat pedagang kue atau roti yang menyediakan eneka jajanan Dengan harga yang terjangkau Selain jajanan, juga terdapat beberapa warung nasi kuning untuk harga jangan khawatir, harganya terjangkau dan dijamin kenyang Kalau belum kenyang ya tinggal tambah lagi Jadi tunggu apa lagi, yang butuh ikan-ikan segar silahkan mengunjungi pasar ikan ini Datangnya harus pagi ya, kalau kesiangan mending bisa langsung mancing saja di pantainya Nah, itu tadi rumpur rampai tentang pasar ikan yang berada di Kota Maumere. Nah, bagaimana ikannya segar-segar, bukan? Nah, jadi kalau Anda berkunjung ke Kota Maumere, jangan lupa ya untuk mampir ke pasar ikan ini. Oke, dan juga jangan lupa ya untuk nonton rumpur rampai edisi yang lainnya, supaya tidak ketinggalan informasinya. Kalau begitu, saya Doni pamit. Bye-bye. <tuh>